apa ya? cujonakan asing? wow Udah biasa kilo toru toru, nih. di hari dua puluh liter. wow tuh. ini mah kilo ya mah? tadi mah lebih. iya. iya. biasa mah ada sekali proses teh. dia pernah sepuluh kilo ribu. Tur, Kita nyobaan kita, ngobrol batu ini semut, Itu macan kemayoran, numpang, penjahat